Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo what's up guys? Balik lagi dengan gua Adi di channel si Sutops. Oke, okay. pada video kali ini cuy gua mau buat konten nyamar pakai bandel lati Yang kemarin sempat viral itu cuy Yang ini nih <Sing> Gak, gak, gak, canda cuy Bercanda gitu kan cuy Kalian udah pada tahu lah ya Oke, di sini kita ganti dulu pakai karakter perempuan nih. Yeah. Kita pakai karakter Kelly aja kali ya. Boleh lah. Disapa kita cuk Wah, gaya-gaya senam nih si Kelly cuy. Bentar-bentar kayak gimana ya bandelnya ya Bro. pokoknya kayak tema horor-horor gitulah cuy kayaknya cuy yeah. kita cari dulu nih rambut yang cocok sama tema lati-lati gitu cuy alah malah jadi tomboy nih si kelly ini kagak cantik lagi nih cuy huh? ini malah kayak nenek-nenek nih aduh <tuh> yang ini kayaknya boleh nih Oke. Sekarang kita cari topeng yang kayak pakai masker gitu yang mana ya Nah ketemu nih mantap-mantap nih daripada ini terlalu ngeri cuy janganlah kita pakai yang ini aja ya sekarang bajunya kita pakai yang apa nih cuy Kok kayak ada yang bergoyang Tapi bukan dandutan nih Ada yang bergoyang Tapi bukan dangdutan Anjay goyang Udah udah udah Hahaha <laughs> Mana ya Eh Oh, iya, iya, iya, warna bajunya putih ya. Nah, kita pakai yang ini aja lah. <tik> um, boleh juga nih celananya. Nih, kita bungkus lah. Terakhir, kita pakai sepatu yang pantas sama celananya nih. Bentar bentar mm, Udah sih Ini udah sempurna gitu kan cuy Kita main duo global aja kali ya. Oke, okay. oke okay, kita langsung saja menuju ke in gamenya cuy. Oke okay, kita udah masuk di in gamenya nih cuy. Waduh, Bro. nama teman mabar kita BLG Shinchan nih. Waduh, dia nandai kemana nih? Clock Tower bolehlah yuk gas kesana lah. <tuh> Gas Rame nih rame nih kayaknya rame nih rame Wow ada berapa squad tuh Satu dua tiga Itu kenapa mencar mencar anjir Berapa sekuat nih berarti Oh tiga cuy Tiga sama kita Oke okay. okay lah Ntar Kita cari Lootingan dulu lah Santai aja Santai Wih ada Itu Apa Lem yang bikin mabok itu oh, no. Oke kita dapat AK ini Di awal Wisa lah ini Uh ada tekar sekar ah. ntar Menbakin apa itu Si Shinchan tuh Wih kita mabok dulu lah Mana tadi orangnya anjir? Ah. Be ada UMP nih. ntar kita ganti dulu nih akanya nih. Itu nembakin di mana sih? Mampus. Lah. Kok knok teman kita? Ditembak dari mana kau, Oh, di bawah, cuy. Di di kanan. Tantem yuk. Anjay, pake kar auto aim, anjay. tolong lah Garena tolong gitu kan itu kalau di ranket itu skopnya tuh dihilangin aja gitu biar nggak auto aim lah tolong Haduh, Ih, malah looting yang di bawah bang naik lah bang Wee. bang ya bang asik asik looting di bawah loh airship mendekat jauh itu anjir bukan dekat itu tapi ya lumayan sih nggak hmm. mau ini dia gak mau naik kucari lah ini kalau nggak dicari nggak naik-naik nih hmm. lah udah ada mayat di situ ya, terus yang yang bunuh kema kemana Gak ada bau-baunya loh. Eh. Oh, lempar-lempar granat. Eh, aku di bawah, Bang. Mana nih? Ke atas dia. Kok jadi gantian gini? wah kelamaan nih kita maju aja cuy. Ngendok-ngendok. Terus nih orang nih, eh dua orang kah? Naik kau. Ah, kau. Mana satu lagi? Ini yang pakai kar nih? Ah. Eh, gocek-gocek dia. Sini, Bang. Aduh, nembak apa, Bang? Ah, kau aduh teman kita aduh sinchan sinchan, waduh eh gua yang ngekill kau yang looting bolehlah nggak apa-apa kita saling berbagi aja gitu kan cuy okay. wih ada es nih mantap nih nih gue kasih satu nih buat kamu nih aku nih orangnya baik cuy tuh jangan nangis Eh, musuhnya tinggal 17 lagi dong Baru kill dua nih Yolah, kita cari musuh lagi nih Wih, ada SG nih, mantep Shotgun. Uh. Dikasih Sekar, dikasih SG, udah Eh, ada mobil anjay kok pergi mobilnya, oh ini ada orang ah kau Woi malah lari temennya lari anjay ah copot temennya kena nggak mau bantuin, malah mau lari ada orang lagi, eh kok gak keluar nih, es kepal oh itu yang pakai mobil tadi ya Di sana dia ya. Wow, wow, wow, wow. teman kita barbar cuy. Majuin Chan, kasih tahu. Eh orangnya udah di sini, tolonglah. Eh ada mobil. Bentar-bentar, dia ngeflex nih. Alah ke atas dia. Bentar-bentar kita gulung-gulung mekit dulu nih. Ini ada mekit nih. Lumayan lah satu nih Gas hmm. ya. Ah, ah. Ya. Satu kali lagi Wih ada SM nih Kita pakai SM aja lah Ini orang-orang pada kemana Ada ya Musuhnya tinggal 8 loh Baru Ki 5 nih semangat semangat semangat semangat masih bisa lah kilis 10 ini ya minimal kilis 10 lah nggak tahu nih kenapa ya boros amat ini musuh nih ya coba kita kepik lah kita cari-cari orangnya ini pada kemana itu Drone, kasih tahu drone, musuhnya tuh di mana drone? Bro. Garena tolong lah. <tuh> Wih, teman kita turun tuh. Eh ada orang? Ah. kita ena aja dulu, biar nggak diripet-ripet manja. Wih, teman kita lagi war tuh. Bentar, Bang. OTW, Bang. OTW di atas ya? Oh, uh, di sana ada juga. Oh, di pick ternyata ya? Mereka pada di pick di atas ada huh? di situ. Wait, apa tuh? Apa tuh? Bentar, kita granatin dulu nih. please kenok satu please please please kenok satu anjir gak ada dong ih kutonjok malang waduh eh dikurung boleh nakal dia ya kok nakal abang ntar kita hancurin ah kau Eh, lah kok hilang lah kok hilang waduh mana lah. Mana orang anjir? Turun dia. Wih, balik lagi. Hey, what happened? Bentar, bentar, bentar. Tolong. Ah, kau, ku sampai itu granat siapa yang nokin kamu tuh Ada yang masuk, cuy. Ada step nih. Eh. Hey. <laughs> Ah, kau ya aduh kasihan amada teman kita nih ih ada lagi cuy ada step lagi astaga giliran sekarang dicari musuh cuy disamperin mana tadi tinggal dua orang lagi nih itu satu Mana temenmu bang? Bisa lah ini kill 10 ya kan? Kalau kita dapat semua Semoga aja dapat ya kan? Biar biar pas aja gitu jadi 10 Eh dia muterin rumah miskin dong Kayak muterin Kabah aja ya Yolah kita turun aja cuy Kelamaan anjir mana dia mana mana oh ini nih ih dia kabur kucegat cegat kau ya kejar chan kejar chan kasih tahu chan aduh si, si chan kenop. aduh kasihan kali nasibmu ini chan chan <laughs> aduh ngapain aku looting ya musuhnya tinggal satu cuy yuk kita carilah tinggal satu nih Dimana? mana di abang guber ada apakah di rumah bawah ataukah di rumah kalian di mana dia Bom. eh Siapa naro Taikebu di situ ya teman kita? Oh dibalik situ, hantam! Ih gak naik ke kepala dong. Ah kau, paskan 10 Sorry ya Chan, sorry kena kena las dia ya, atau enggak tadi ya? Kayaknya sih enggak sih. Aku nembak dulu kok. Oke lah, cukup segini aja untuk video kali ini kita nyamar pakai lati ya, cuy. Jika kalian suka. Bisa di like, comment and subscribe lah ya. Yuk, Yo, see you on the next video. Bye bye.